nya terakhir. yang Bah. eh. Gimana Siap Abel, baju dimasukin. Itu akur. Wih, bukannya bukan aku gitu ya oh <suara> oh <suara> <suara> baru saja di Sky dan Rizky Live di Marwah FC mereka berdua main bola Lesti habis live tidak ikut sang suami karena capek <San suara> Apa guru emang? Ya Ahmad Riyanto. <laughs> Ambil rapot rapi. Jangan. Kemarwal pakai... ya, eh, Iskandar. Kemarwal <laughs> <Iskandar. laughs> Ayo, ayo. Nah, Bel, dibasihin Bajunya jadi masukin, Bel. Kurang bagus kalau baju dimasukin, Bel. Korek akur. Gitu akur. Wih, bukannya bukan aku gitu ya? Oh, <tuk -tuk> sepatu baru. Alhamdulillah, <ti lightweight> lebih pakai habis lebaran, tak punya pun tak apa-apa, masih ada. <ti> Alhamdulillah. Alat tamia nih sekarang ya? Alat tamia. Iya, jadupsi <ti> gue sama <ti> tamia. <tuk> <Sisi> <Susukain> juga kamu siapa kamu? kamu <Susukain> kamu? tadi kamu? Tadi, kan kamu yang menjuristik saya nih dari dulu Muhammad izin <Susukain> bos bos ma allah, syukur ah. syukur, masya allah masya allah, masya allah. <tik> taher, taher. ayo mas Karyo, mas Karyo Wee, mas, siap mas, udah ngajak kebur mas, terhar masya allah masya allah, iya, bisa juga ini kebel kiri, iya, sama kanan, ada juga habib bisa lagi mikir kiri, kiri lagi pulang kampung, ya? main bola, bang. Ini main bola, bang. Ini main bola,